Sayup terdengar Rasul berkata Tiba masanya kita berpisah Inilah hari Ku sempurnakan Agama Islam yang mulia Padang Arafah jadi saksi perpisahan yang aku perginya rasulah kekasih hati manusia aku pilihan Allah perginya rasulah kekasih hati Manusia aku pilihan Allah Selalu diingat Siarmu kekal Selama-lamanya Selama-lamanya Cahaya ilahi Selama tinggal kekasihku Selama jalanku jangan hatiku, dirimu kan selalu terkenal, dirimu kan selalu.